Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat ayam kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi atau mengobati penyakit ayam ngorok ayam ngorok itu bisa disebutkan oleh beberapa faktor. yang pertama yaitu sanitasi kandang yang kurang baik kurang lazinya sobat dalam membersihkan tempat pakan atau tempat minum ayam yang kedua yaitu adanya kesalahan dalam perawatan ayam pasca kali ada atau diadu <tuh> yang ketiga yaitu adanya musim dingin yang sangat ekstrim. Nah, ciri-ciri ayam yang sedang terkena penyakit ayam ngorok yaitu di dalam pernapasannya ada bunyi krok krok krok. Nah, itu terindikasi karena adanya lendir yang menghambat saluran pernapasan ayam tersebut. Kebetulan, kebetulan di kandang saya sedang ada yang terkena penyakit ngorok Mari kita lihat. Sedang Padahal merah, langsung masih, <coughs> masih bagus. Tapi ada bunyi. Nah, sudah jelas. Ini sedang Lalu bagaimana cara mengatasi nah, Kali ini saya akan berbagi tips yang sangat murah dan terbukti ampuh mengobati penyakit kengerukan ini. Cuma tiga hari, dijamin ayam kesayangan anda sembuh total. Sobat saya hanya perlu membeli dua jenis obat. Yang pertama yaitu tetraklor Nah ini tetraklor satu bungkus itu isinya 10 kapsul. Nah di sini di daerah saya harganya sekitar 2.500 dan yang kedua, sobat perlu membeli obat yang namanya Trimizin satu, bungkus ini isinya 50 tablet dan harganya di daerah saya sekitar 7.500 murah meriah, hanya 10.000 ayam persaingan sobat, bisa sembuh total dalam waktu 3 hari ini pengalaman saya lalu bagaimana cara, cara aplikasi pengobatannya jadi begini satu ekor ayam itu dosisnya dosis pemberiannya itu satu kali eh, dua kali sehari waktu pagi hari dan sore hari waktu pagi hari sobat berikan satu butir kapsul setrakol dengan satu butir demi jin digabungkan nah sekarang saya juga akan mengobatinya ini kita kasih set lapor dan ini seperti ini kapsul berwarna merah kemudian izin -izin. ini ini ini itu obatnya. Karena memang sedang terkena penyakit ini, kita langsung memberikannya. Nah, nanti besok kita ulangi paginya satu kapsul atau dengan satu kapsul primigen pagi hari, kemudian sore harinya sama seperti pagi hari satu kapsul terkola dengan satu kapsul primigen satukan. Insya Allah dijamin. Dalam waktu tiga hari, ayam Anda, ayam kesayangan Anda, ayam kesayangan sobat, untuk pasti akan sembuh. Ini pengalaman saya sudah cukup diangkut.